hati. Eh. Kang. din Oke. siapa apa, Kak? Kamu dalam. keluar lah. Ini Oh, iya. Ini buski i alokin tim glowing tanya toto ya iya lagi Ini kok. Kok? Ini kau Besok Iya, jalan. Anu kak pernah Iya. Engkau Iya. Iya eh kak tuan. Iya, sama boleh yang kau keberatan nggak Ri apa pola yang kau riba inwah, capek kok musibah kak tuan di rumah. Menikin tak enak, kita ngemutang nggak akhir yah di rumah. Kau nato jadi ya? Oh kan belum dateng harus dua itu PC aja. Tetan, pengen tahu ada tanah di rumah yang ikana bingo? Bola kak tuan. Iko pas nengah di rumah, mar dah ibu, iko beri solusi, mengko cara nsetra oleh PC bisa nyerah pada kita di rumah. Oh, Bola kalau ke harus tak ban Yang kaki Udah remeh nyerah otan Mangkan dong ini Bindu dia, bindu Ngeding dong, ngeding dong Tentang ambuhar dong Iya, gak tau Kak ah. Tuan Banyak orang yang merantau Memang orang yang jauh tanggara Nuruh, mandemang ke Malaysia Tapi dia remeh mah gak ngikut deh, Kak Tuan Eh, kaya sih kena akin tanggili Bung tangga anak, ya tangga kini hikini gak ada Pasal apa, semakin susu tangga anak di rumah Mungkan yang dinah, Bung tangga aku tak keserah, Din Bantah pasal itu, kita harus melakukan yang dinaatin. Iya kak Kawan, kok semua orang si banyak, kok tak bisa manjer tang utang yang ada di setiapnya. Kita harus tahu ya rencana yang kita anak ngari Kak Kawan, jangan lupa Kak Kawan. Seperti yang aku mengasihi ya, dan Soh, seperti yang Kau cintai Juru dan dari, jangan lupa kenang Atek dari. Aku tahu tahu, bin belum datang lagi pasalnya bin. Iya, Insya Allah Kak Kawan di Kertek, kira, solusi nggak akhirnya kok, Antara mangkat menjadi tidak mereka aku. nggak Saya boleh Mana boleh ya? tak tahu masalah tangga apa kok cuma kek Malaysia, Kauin ya. tahu dengan Malaysia, Allah ta'ala nasib, tak pasti ada tangana. Apa boleh mangkat mau tak mau jalan tuh hitung mangkat. Kemalasannya, sepanjang kor bisa nyerah, otak bukan boleh, tidak jadi tersiksa, mungkin kok mati ke, jadi gua sabar nak ati di hale ni ya mon kake rakeran lah berjuang untuk keluarga kita ar apa meskipun tang ate tak ikhlas de ya tina tak harapang ko rida kake mangkat merantau kayak manter tetia sukses ya sai stone kak ati berak deh ya itina ki kak kiria ya tak ndak harap pole mun la demi keluarga kake mangkat Iye ya, kok segala langkung si waya le atas ngerteni napa tidak kok. Yen kok tau aten kang debrek ya kudu njunjung. Ngomongna segala langkung si waya. Kak. Mbak. Ji ana di mbak. Paiden lumlet tandung. Ayo wes kok tak cihah. Iye Ya Allah makna syubat dengan hari ya Allah apa kututekah hati na'aki anak bengkini demi nafkana keluarga ya Allah yang orang tertutup jelas Nah, kok engkok mangkel konselasnya ya. Iya, kak. Juga, lagi nak joget ya. Nang nang ngewaro mari. apa Bapak nelpon lah ya. <tuh> Dilaleh <tuh> kok <tuh> ada bangkatlah ke Malaysia, mari bisa nyuruh otang ke kaki. Iya mana jelek, tidak mau ya. Iya minta nomor malah. salah paham apa apa ya le, tv. wis, nomor. gue selain engkau tidak mau lalai lagi lah jawaban Kita tambah seminggu bi pengalain buat negara Kak, kaki mau leka ya biarin sih dina Kaki mak tenang jiri -jiri, ya orang mulai, hah? Di ya, pokok kaki mulai ya, ya, kak dari ya yang umpan burlebran lah? tak mulai kaki yang tak Oh iya si sebanyak Oh iya burle dari lele. Iya Oh iya mulai Engkau tahu disini laki tak lagi. tahu ya. Yang ya. Allah. Ya engkau. ini anak Ternyata apa yang disemukan begini, kau Macet. Lek! Lek! Engkau Dapak Lek? Ngulai ya yeah. Kak? Iya Eek Apa? Iya, yeah, Engkau ngulai dengan Dapak tapi Engkau lo ngulai lo ke dalam perasaan tak nyaman Harap apa? Dia cereng Beda, nak-kana, nak maler, biasa so, bawa kakak, burulai burun Dan siapa? Kain, jelajah bakom fitnah Tunggu iya. Iya. Mungkin lah, kok bincang, tanpa bukti, Kak. ya. ya, orang-orang nggak Iya, Paling kok, berapa hari lah yang nggak lah, Iya. lah, Iya, Jaga dinak ya. Iya. Yeah. Bos kita Oke, oke. Saya ataupun laken paten macam kok. Okay. Siap. Okay. Aduh yeah. mana okay. Mbak ini.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 Aku di sini ketemu kaki. itu tak tahun dalam berapa macam padahal pesan kita ngepun, sam oleh mas oh yuk-yuk, ayo kira-kira di atasnya maputuka gak kare goputuka pusak gak kare ngro lekor Apa sih kelar, nggak Mung krolokan tang tabu kak tak petiga, di leman lokan tang ateh segala tang binga, munsidiheng mati kak kakejanya lagi kocong, bining kak kita ada mungkin bining kak kita lagi tak kira tu iya, Jadi sih banyak-banyak tamu, Sampai sih temu di narci mati siapa? Akmat. Be ieu ta bang. Aki budak mun arpu binin orek. Pak, ger selamat dunyoi sampai akhirat motor sekelangkong dek tretan yang sudah mensupport film carok ini hmm. kepada Kak Sulaiman atas drone-nya, kepada De Mulyadi atas mentor actionnya kepada sakila fotografi atas kameranya beserta mujib fotografi atas kameranya salam dari kami setretenan Esto production Terima